Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, setelah sekian lama kita tinggalkan uh, kegiatan kita ini dan ini sudah kayak sangat terbengkalai sekali. Nah, beberapa material yang beberapa waktu lalu kita uh, rendam, uh, air rendamannya ini sudah mengalami proses penguapan kering ini menguap karena wadah yang kita tempat ini adalah wadah yang tidak bocor sehingga uh, habisnya air dalam wadah-wadah ini disebabkan oleh proses penguapan nah sekarang kita melihat eh uh, sudah terjadi proses uh, Korosi Kita tambah air lagi ini air biasa Air sumur saja Walaupun awalnya ini uh, Air yang kita pakai rendam itu bukan uh, Air sumur tapi uh, Air yang bersifat larutan air aki. nah dari material-material ini ini sudah mengalami proses perosi dan sudah ada sedimentasi yang wadah ini ada juga yang menempel di pinggir-pinggir nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat kembali material uh, pasir besi yang Beberapa waktu lalu kita rendam Ini juga mengalami proses penguapan Sekitar 90% Royal 2 itu di atas Proses penguapannya 100% Karena Memang betul-betul sudah habis Nah, terkait pasir besi ini, apakah pasir besi ini adalah merupakan uh, abrasi atau erosi abrasi yang menyebabkan sedimentasi di? pinggir laut ataukah erosi yang terjadi di perbukitan atau di pegunungan yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di pinggir pantai jadi ada dua kemungkinan apakah erosi dari gunung entah itu karena hujan atau apa atau pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di pinggir pantai atau erosi yang disebabkan oleh abrasi pantai apakah material ini berasal dari dasar lautan atau dari atas pegunungan Ada dua pendapat, ada pendapat yang mengatakan bahwa uh, pasir besi ini adalah merupakan uh, hasil dari erosi abrasi pantai yang disebabkan oleh ombak. Ada juga yang mengatakan bahwa pasir besi yang ada di pinggir pantai adalah merupakan erosi yang terjadi di pegunungan atau perbukitan. Tapi eh, baik kita tidak ada masalah. Apakah sedimentasi yang ada di pantai ini itu adalah abrasi atau erosi? Baik kita tidak ada eh, salah nah. yang akan kita kerjakan adalah setelah sekian lama Material ini kita rendam. Kita menganggap bahwa material ini sudah terjadi proses eh, oksidasi atau sudah terjadi proses korosi. Dengan melihat <tuh> Lamanya waktu yang kita gunakan untuk merendam Walaupun cairan yang kita gunakan ini uh, Cairan yang tidak terlalu kuat Tapi dengan material-material yang uh, Logam yang bersamaan Kita rendam secara bersamaan. Ini ada beberapa material logam aluminium. Kenapa kita rendam dengan menggunakan logam aluminium? Karena reaksi kimia antara aluminium dengan uh, HCl itu agak menghasilkan uh, gas hidrogen. Berapa logam-logam aluminium yang kita rendam bersamaan itu sudah mengalami proses uh, korosi walaupun uh, masih uh, masih banyak yang belum uh, hancur. Nah, hal yang akan kita lakukan pada material ini, kita akan mencoba memisahkan material-material yang sangat halus dengan material-material yang agak kasar. Karena kita menganggap bahwa Dalam material ini sudah terjadi proses korosi Atau karat Atau reduksi dan oksidasi Yang menyebabkan Partikel-partikel yang ada dalam Material ini ini mungkin sudah terurai atau sudah memisah dengan material-material yang lain. Saya coba perhatikan ini kalau tidak salah ini sudah ada sekitar tiga bulan barangkali kita rendamnya sehingga kita mungkin sudah bisa Kesimpulan bahwa material pasir besi ini sudah ada yang mengalami proses sedimentasi, sudah mengalami proses korosi. Kalau saya melihat dari tampakan fisik ini sudah banyak proses uh, perubahan dari awal sebelum uh, kita rendam lalu kita bandingkan dengan yang material yang kita tidak rendam. Ini adalah material yang masih utuh pada saat kita ambil di pinggir pantai. yang belum uh, kita rendam tidak sama dengan yang uh, tadi <tuh> Uh, material ini mungkin sudah mengalami proses pelapukan atau mengalami proses korosi karena akibat adanya perpindahan elektron yang disokan oleh cairan yang kita gunakan merendam dan namanya proses uh, perendaman. Jadi rencananya nanti uh, kita saring ini pasir besi pasir hitam yang ada di pantai kita pisahkan dengan yang material-material ini yang aluminium kita seragamkan ukurannya baru kita saring kembali dengan ukuran saringan yang uh, halus kain misalkan seperti itu dengan uh, harapan juga ada partikel-partikel halus yang kita anggap itu mengandung unsur logam yang nanti uh, mungkin kita masih bisa untuk melakukan uh, pembakaran sehingga mudah-mudahan itu bisa uh, melogam jadi uh, ini kita hanya rendam begini saja uh, nanti kita akan saring kita akan pisahkan uh, airnya kita seragamkan dulu ukurannya uh, setelah ukurannya ini seragam kita saring ke saringan yang lebih halus lagi yaitu e, kain jadi yang tembus dengan saringan kain ini yang coba-coba kita akan bakar apakah e, material ini yang tembus dengan kain itu di saat kita bakar nanti akan meleleh dan melogam Dan menghasilkan eh, logam tembaga misalkan Kenapa saya katakan logam tembaga Karena saya melihat dari kondisi tampilannya ini Kecurangannya, ciri-cirinya eh, seperti mengandung unsur logam tembaga. Nah, apakah dalam logam tembaga ini? mengandung logam sulfida lain misalkan eh, perak atau emas ya mungkin butuh penusuran yang lebih jauh lagi tapi yang pasti kalau kita melihat yang lebih dominan ini adalah kalau menurut saya adalah logam tembaga cuman apakah logam tembaga ini logam pidanya itu banyak ya nanti kita akan buktikan eh, bersama Ya, saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukup akan sampai di sini saja dulu. E, nanti di kesempatan yang akan datang. Kita akan saring ini. Kita akan seragamkan ukurannya. baru kita saring e, dengan kain. Yang tembus dengan saringan kain itulah yang akan kita bakar. Sama halnya dengan perlakuan... Material endapan yang sudah masukkan dalam botol air minum mineral, kita juga akan perlakukan sama. Kita akan celupkan ke air, kita akan rendam di air. Baru kita akan saring dengan menggunakan kain. Material yang tembus dengan saring kain itulah yang akan coba-coba kita bakal. Ya, saya rasa... Kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.